Bell icon. Yo, bagi teman-teman yang berada di luar sana, ini merupakan salah satu bentuk dari. Also proses pembuatan like badam dam truk selanjutnya khususnya di Karoseri Zal Ajo Jalan Bebas Kilometer 20 bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pembuatan badam truk bak kargo bak besi maupun renovasi lainnya silahkan saja datang di Karoseri Zal Ajo Jalan Bebas Kilometer 20 cukup sekian dan terima kasih. Hari ini cukup sangat luar biasa proses orderan di Karoseri Zalajo Ajo Jalan Bebas Kilometer 20. Terima kasih bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang telah melakukan proses pembuatan badam dump truck khususnya di Karoseri Zalajo Ajo Jalan Bebas Kilometer 20. Hari ini kita telah melakukan pemasangan hidrolik next seperti ini teman-teman Kita akan bahas tentang proses pemasangan hidrolik Hari ini Ya Ini bagian dalam dari proses pemasang hidrolik nanti kita akan review khususnya bersama teman kerja kita ya dari mekanik konsorsial aja kita akan melakukan pengelasan tapak hidrolik maaf jika suaranya berisik karena proses kita melakukan pemasangan diesel menghidupkan diesel inilah cara pemasangan tapak hidrolik khususnya di karosol install Ajo jalan bebas kilometer 20 dalam dari mobil dangkruk ya. hari ini kita vlog tentang cara pemasangan hidrolik khususnya di Karosori Zalajo jalan bebas kilometer 20 bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang berminat silahkan saja datang ke sini Atas dari proses pemasangan hidrolik, nanti kita akan review. bagian ujung dari ujung titik dari pemasangan tempat khususnya hidrolik Sa pengelasan. dilakukan secara kontinu terus menerus bagian tapak dari pemasangan hidrolik bagian lantai bawah dalam dari proses pembuatan bakdam truk lantai bagian lantai dari proses pembuatan bakdam truk khususnya di karosori salajo